Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan mengaplikasikan cara mengaplikasikan mikoriza. Bahan-bahan yang akan kita gunakan mikoriza, tanah kompos, kemudian bibit cabai sebetulnya kalau di aplikasi di lahan tidak usah seperti ini guys ya, kita cukup di lahan kita taju kasih mikoriza, terus kemudian kita tanam cabainya saja tapi ini saat ini kita akan bikin di polybag. oke mula-mula kita akan masukkan tanah Pas ini kan -kan enak tanah dulu masukkan tanah ketiga eh, seper, kemudian kita masukkan kompos ini kompos dari eh, kotoran puyuh kompos kemudian up nah, kemudian kita kasih mikir ya sedikit sedikit saja segini sudah cukup ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar nah, kemudian kita masukkan tanah oke lalu kita tanam ini cabernya ada agak besar tapi nggak apa-apa. Kita kembali kembali sampai penuh. Nah, Nanti saat akar itu menyentuh jamur mikoriza akan terjadi simbiosis dan akhirnya akar itu akan menjadi banyak akar serabut nah itu secara otomatis cabe akan menjadi sehat karena akarnya banyak bukan hanya cabe semua tanaman yang memakai akar kalau kena jamur mikoriza ini pastinya akan banyak akarnya begitu saja pertemuan kita sore ini